Berapa Abang berapa nih harganya ini? Nah. nah gua kasih juga gisi-gisinya berapa hmm. pun Abang pasarannya Berapa ya Jo ya? Dari 2016 RS kira-kira berapa? 2016 ini. 2016 berapaan nih? Berapa kira-kira? Kasih harga terbaik yuk. Ya? Kalau bi biasa rata-rata Abang kan sering review nih Bener. ya kan berapa? Heeh ah, ah, oke. Okay. Nah, aja mau jual berapa kira-kira? 135 satu tiga lima yang benar ya, iya satu tiga lima satu tiga lima bungkus brio rs dua ribu enam belas dua ribu enam belas ya bawa pulang satu tiga lima satu tiga lima pasti gak pakai dp lagi deh Bis. bisa bisa oh ya, <laughs> ah gila nih ini orang gila bener bener bener gila kalau kata saya teman teman ya brio rs di pasaran menurut saya paling serendah aja satu lima puluh an iya lima puluh an satu lima puluh an teman teman brio rs loh di bawah harga pasaran masih juga dinegoin. Wah, wow. ekspektasi luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dero Sauto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton, mendengarkan channel Dero Sauto. Hari ini kita mau meliput stok-stok mobil bekas di showroomnya One Auto Gallery kita mau ada sharing stok yang mungkin semoga bisa merekomendasi teman-teman yang cari-cari unit mobil second dan buat teman-teman yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan bisa langsung menghubungi telepon saya di kolom deskripsi. dan mungkin buat teman-teman yang ada sebagian Kelebihan Riski bisa mendonasikan atau mau menyumbangkan sebagian riskinya, bisa langsung klik tombol "Terima Kasih" di kolom di bawah ini, karena sebagian penghasilan dari YouTube ini akan saya sumbangkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Buat teman-teman, pantengin terus kita langsung ke pengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lagi sama Bang Ajo. Ya. Bang Ajo ini salah satu pengelola di One Auto Gallery. Bang Ajo kita mau sharing stok ya, Bang ya. Uh, ah, yeah. Mungkin okay, harganya okay. bisa merekomendasi buat teman-teman ya, bang? Sangat merekomendasikan Om. Nah, uh, mudah mudah-mudahan ya, Abangku ini Ajo. Ajo itu Abang ya yeah. Udah pakai Abang, pakai Ajo lagi. Uh, ya? udah <laughs> pakai Abang, pakai Ajo, saya salah. Ajo aja Pak Ridai. Oke, Jo, ini mobil apa nih, Jo? ini CRV 2013 2.4 CRV 2013 ya. 2.4 oke warna silver metik ya metik platnya ganjil alamat SNK daerah Tangerang kota pajaknya panjang ya panjang bulan dunia ya oke mau jual berapa Jo? 205 juta 205 juta masih bisa nego dong masih bisa nego nah tuh teman-teman 205 juta masih bisa nego saya kelewatan kilometernya berapa? kilometernya sebelas 11 ribu sebelas ribu atas nama perorangan ya? perorangan dong oke ini mobilnya masih sangat worth it ya kalau menurut saya dari segi tampilan body, auranya masih keluar ban-bannya pun masih bagus ada pr gak, Jo? kira-kira nah, ada pr, tinggal gak bawah ada, ya. berapa tadi harganya 205 juta 205 juta ya Teman-teman ada yang mau kredit bisa dibantu Jo? bisa oke ada paket kredit yang mungkin bisa bisa nggak uh, usah pakai DP nggak pakai DP ya yakin enggak pakai DP ya oke duh, teman-teman nggak -teman, pakai DP angsternya berapa Lima 5,5 5,5 berapa tahun uh, 4 tahun 4 tahun 5,5 itu angsuran masih bisa nego dikit kali udah paling murah itu pakai DP oke itu iya. okay. teman-teman ya mobil CRV tahun 2013 13. yang 2.4 titik empat atas perorangan kilometernya seratus delapan ribuan ya masih worth it ukurannya nggak pakai DP mobilnya bisa langsung dibungkus sama teman-teman yang penting datanya bisa dibantu ya Jo bisa oke okay. ya teman-teman rekomendasi nggak pakai DP langsung telepon ajo Jo sebelumnya nomor telepon Ajo berapa? 0821 0821 baik. 1165 1165 3309 3309. Ya teman-teman, ya. nomor teleponnya Ajo bisa di kolom deskripsi. Teman-teman ada yang mau kepo langsung klik tersambung di WhatsApp ya. Langsung. Oke, oke Jo selanjutnya. Ini Ignis. Ignis. Tahun berapa nih? GX 2017. GX 2017. Transmisi? Matic otomatik teman-teman, sejaknya Agustus panjang tahun depan, berplat genap, alamat SNK daerah Jakarta Selatan, warna putih persil persil, -silver, silver. Ya? silver. Nah ini atas perorangan ya. Perorangan. Perorangan. perorangan. Kilometernya berapa Jok Kilometer 40.000 ribu. Kilometernya 40 ribu. Harganya berapa? 134. 134 Lego ya. Lego dong. Oke, pakai kreditnya Jok masih ada nggak deh? Ah, DP 6 juta. DP 6 juta. Angsuran 3,3 DP 6 juta, angsuran tiga koma tahun. Lima tahun. Ya. DP 6 juta aja ya teman-teman. Murah-murah -teman. <laughs> loh di Awan Auto Galeri sama Ajo loh. Ya pokoknya tinggal nego-nego lah ya. Kira-kira ya. mungkin di DP atau di angsuran dikit-dikit wajar lah ya cuy. Ya. Uh, uh, Oke, okay, selanjutnya Jo. Ini Tarios Jo. Tahun berapa Jo? TX Adventure. Terios stage adventure warna 2017. hitam 2017 2017 pajaknya Agustus juga berplat genap alamat SNK daerah mana nih jo nomor pilihan ya ini plat nomornya nopil teman-teman tapi kalau teman-teman mau diganti nggak mana salah. untuk plat nomornya masih panjang 2026 warna hitam bertransmisi manual ini. manual kilometernya jo kilometer 70.000 kilometernya 70.000 nah ini manual 2017 take adventure yang paling tertinggi hmm. Warna hitam atau samper perorangan ya? Perorangan. Harganya berapa Cok? Satu delapan Nego ya? Tipe tertinggi ya Mas? Teman-teman ini open price yang dibuka sama Ajo baru harga ya? Baru harga. Teman-teman mau nego langsung aja ke Ajo. Namanya kita negosiasi kali aja teman-teman ini rezekinya teman-teman rezekinya Ajo juga. Iya. Amin. Pakai kreditnya Kira-kira? Kreditnya bisa DP 20 juta. DP 20 puluh juta angsuran 5 juta kecil angsuran 4 tahun. 5 juta kecil 4 tahun. 4 tahun DP 20 juta angsuran 5 juta kecil 4 tahun ya, ya. Oke okay. perorangan ya perorangan Oke okay, selanjutnya ini ada Kaila ya Kaila bertransmisi manual, manual. tahun 2000 ini metik Oh metik metik bertransmisi metik tipe G tipe G tipe teman-teman 2018 2018 jadi teman-teman ada yang cari Kaila 2018 Matic ini mobilnya warna hitam pajaknya di bulan Februari berplat genap untuk alamat SNK daerah Depok ya Iya yeah. warna hitam atas perorangan ya kilometernya berapa cok Kilometer puluh 50.000. Kilometernya puluh 50.000. Wow, ya. masih sangat rendah, teman-teman. <laughs> Mobilnya bukan mobil. Capek nih, Bang. Bener, kilometer segitu untuk 2018 masih sangat worth it, ya. Pemakaiannya masih normal, teman-teman. Pemakaian bukan bekas Grab, ya. Enggak. Atau bekas online. Oke, selanjutnya ini kira-kira harga cashnya berapa, Joe? Harga cash 132. Harga cash 132, tipe G. Langsung BPN, ya? Automatic. Free BPN. Free BPN. Di harapan aja boleh? Ya. teman-teman 132 sudah termasuk BBN atas sama teman-teman kaila lagi bertransmisi otomatik tahun 2018 kilometernya masih sangat rendah 50000 atas sama perorangan berarti ini pajaknya berlakunya pas dibeli ya Iya pasti beli betul ya teman-teman Oke untuk dp nya berapa diok DP 9 juta DP 9 juta Angsurannya Angsuran 3,3 3,3 5 tahun Yes Bisa nego DP ya Bisa Nah itu teman-teman 9 juta yang ditawarkan Masih bisa dinegosiasi sama Ajo Oke selanjutnya Ini ada mobil R3, R3. GL 2021, 2021 Transmisi manual wow. Kilometernya 30 ribuan Masih baru banget ya teman-teman Kilometer 30 tahun 2021 Tipe GL bertransmisi manual, pajaknya di bulan But, April, teman-teman, yeah. 2023 berplat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya, nama perorangan, Pak, perorangan, penting? perorangan, kilometernya berapa, jo Kilometernya 30 ribuan 30 ribu, tahun 2021, teman-teman, tipe GL bertransmisi manual, emas, yang sudah new model ya, iya yeah. fast lip loh teman-teman, <laughs> harganya berapa, jok 200 juta aja 200 juta, tuh teman-teman 2020 2021 ya? ya. Harganya 200 juta. Ajo masih buka harga ya. Mas bisa ditawar. Kilometernya 30.000, teman-teman. Nah, ini untuk kreditnya, Jok. Kira-kira? Kreditnya bisa DP 20 jutaan. DP 20 juta, angsuran? Angsuran masih di angka 5-an. Angsuran di angka 5 juta selama ya. 4 tahun. 4 tahun. Tuh, teman-teman ya. DP 20 juta, angsuran 5 juta selama 4 tahun. Langsung telepon Ajo. Iya. Oke, Jok, selanjutnya. Mau ke depan atau Terserah, belakang? depan dulu boleh. Oh iya boleh. Enak udah banget nih Bang. Nah, ini ada Honda Jazz RS 2013. Manual Matic nih? Matic. Matic 2012? 13. 13. Jazz RS Matic 2013. Wow, banyak yang dicari orang nih. Hehehe. <laughs> Berplat ganjil, alamat Tangerang Kota, pajaknya Januari, kilometernya berapa Jo? Kilometer 120.000. 120.000, 2013 masih worth it lah, ukurannya buat ukuran 2013. Mm -hmm. Mobilnya secara visual masih sangat bagus, ban-ban masih ya lumayan lah, masih cukup bagus. PR apa Jok mobil ini? PR nya belum di salon aja bro. belum di salon aja ya, ada perorangan? Iya perorangan. perorangan dalaman semua masih ori, <coughs> apa udah paten joknya? ori semua masih ori paling joknya sarung jok aja ya Ya. temporer Harga berapa Jo? kira-kira Jo? 1,45 Nego 1,45 Nego? Ya. tuh, tuh temen-temen GSRS 2013 bertransmisi otomatik 1,45 lima masih Nego sama Ajo pakai kreditnya Jo? gak usah pakai DP lah tuh, gak pakai DP lagi lu maju lu <laughs> hebat coba ke tangan lah buat Ajo lah asalnya selanjutnya berapa Jo? Angsurannya empat juta seratus ya empat juta seratus nggak pakai DP nggak pakai DP lima oh, tahun lima tahun empat juta seratus ya nego nego dikitnya mah aja dikasih lah ya, pasti dikasih. Ya. Gampang. ya paling rekomendasi banget kan dapat yes nggak pakai duit men pakai data aja <laughs> udahlah bumbus lah bungkus bumbus macam <laughs> macem macem dah oke lanjut aja jo ini mobil apa lagi jo ini apa Velos. Velos. 2021. Velos 2021. Wow, masih sangat muda banget ya. Muda banget. Warna hitam, metik manual nih. Metik. Metik. Velos 2021, teman-teman, bertransmisi metik. Pajaknya di bulan Maret 2023 berplat getap. <tuh> Untuk alamat SNK Jakarta Barat. Perorangan apa? Perorangan. Perorangan ya. Nah tuh teman-teman, perorangan. Warna hitam, bertransmisi otomatik. Kilometer 15 ribu. Kilometer 15 ribu wow 2021 iya iya berapa harganya Jo? 223 223 amego yeah. tuh temen-temen 2021 Veloz Matic yang ini Veloz Matic yang tipe apa sih yang 1300 1300 ya iya yeah. ini Veloz yang ya, masih suka-suka model oldnya Veloz sih betul, terakhirnya ini betul-betul-betul ini yang masih belum pass slip sekarang yeah. ya yang masih penggerak roda belakang penggerak masih roda enak belakang. Dia dia ada gardan ya Iya yeah. betul ini transmisi otomatis berapa duit, Jok? Apanya tuh? Harganya. Harganya iya 223. 223. Nah. 223 masih nego ya? Masih nego. Tuh teman-teman yang 1.300 cc lo ini. Paket kreditnya, Jok? DP 20 juta. DP 20 juta. Angsuran 5,5 tahun. 5,5 5 tahun. 5, 5, 5 tahun. 5, Itu DP 20 juta, juta juta ya? nah. juta, 20 juta. Masih bisa nego enggak? Heeh. 5 20 juta masih bisa nego enggak, Jok? Abang minta berapa? Nah, berapa juga kira-kira? 15 atau 15 kasih 15 kasih. kasih tuh temen-temen lima -temen 15 angsuran 5 jutaan 5 juta kecil ya, ya. 5 juta kecil selama lima tahun. tahun Wow worth it banget merekomendasi mereferensi showroomnya hmm. one auto galeri sama Ajo Oke okay, Jo nih selanjutnya ini Avanza G Aja. Matic manual Avanza G ini baru datang banget tiba-tiba datang banget nih Wow iya. manual, manual manual manual manual 2018 ini plat A, Tangerang, Kabupaten. Tanggrang. Kabupaten. Tangerang, Kabupaten ya. Plat Ganjil, pajaknya Mei. Untuk alamat SNK, Tangerang, Kabupaten, berplat genap. Kilometernya berapa, Jo, ini? Kilometernya Rp60.000. Rp60.000 atas perorangan ya? Perorangan. Harga berapa, Jo? 160 lah. 160 masih naik, Go. Iya. 2000 2018-18 ya teman-teman apa saja 2018 160 masih nego nego keras lah pokoknya ya, ya. ada yang nawar langsung ke Ajo aja pasti Insya Allah dikasih win-win solusi ya. yang pasti jadi ya <tuh> <tuh> kalau lihat mobil pasti jadi betul untuk pakai kreditnya jo? dp5 juta bisa dp5 juta lagi ya. Wow angsurannya angsurannya empat komaan lah 4, an, 4 ya. komaan ya selama selama empat tahun 4 tahun tuh teman-teman DP goceng 5 juta angselnya 4,4 gede apa 4 kecil nih 4 gede sih. 4 gede ya nah. selama 4 tahun ya 4 tahun mungkin kalau lima tahun bisa 4 kalau 4, 4 tahunnya ya? masih 4 kecil masih 3,3 gede nah itu teman-teman ya untuk lima tahunnya 3, ya. An an gede ya Oke selanjutnya daipit nah. tahun berapa nih Joe? 2012 2012. <laughs> 2012 tipe apa nih epv GX GX tahun, tahun berapa Uh, tahunnya 2012. 2012 tipe GX bertransmisi manual. Yeah. Pajaknya di bulan Mei 2023 berplat ganjil alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Kilometernya berapa Jo? Kilometernya 115.000. 115.000 tahun 2012. 12. Tuh teman-teman mobilnya sih saya iniin masih garing banget masih, masih garing banget. Tapi aman ya nggak bekas aman. Leto, nggak bekas banjir atau nabrak yeah. ya? enggak ada bang bekas banjir Betul betul, betul betul betul. Kira-kira harga berapa Jo? sembilan 90 aja deh. 90 juta. Ya. 2012 tipe GX lo, teman-teman. Iya, 90 juta enggak Masih apa -apa. worth it. Itu masih bisa ditawar lo tentunya. Nah, tipis tapi ya. Ah, ah. <laughs> tuh, teman-teman, masih bisa ditawar, nego langsung dah, nah. walaupun tuh nego tipis ya. ya Kalau tuh, tuh pakai kreditnya Jo, kira-kira Jo paket kreditnya itu dp-dp-dp-5 juta boleh dp-5 juta tuh ya. DP kecil lagi teman-teman 5 juta angsurannya 2,9an 4 tahun koma ya. 29 ya. tuh teman-teman estimasi angsuran sekitar dua koma an ya 4 tahun ya 4 tahun. estimasi tergantung leasing masing-masing nanti dikasih referensi finance yang gampang mudah hmm. dan fleksibel Oke, Jok. Ini selanjutnya ada Avanza apa nih, Jok? Xenia. Xenia. Xenia. Oke, okay. Xenia tahun 2000? 2011. Oh, uh, masih hangat banget gitu ya, <tuk> ya? Yeah. Iya. Xenia 2011 tipe XI apa LI? XI kalau nggak salah. tiga 1300 ah. ya? Iya. Yeah. Ini yang ka, tipenya tipe XI gelek ya? Ah. 2011. Berplat ganjil. Pajaknya Agustus panjang tahun depan. Alamat SNK daerah Tangerang, Kota, teman-teman ini sama perorangan perorangan kilometernya berapa Jok kilometernya 134.000 134.000 ya teman-teman 2011 masih... masih wajar lah wajar hitungannya masih worth it buat hitungan pakai 2011 mm -hmm. nah ini harganya berapa Jok kira-kira 85. 85 85 85 ya teman-teman masih bisa nego nego halus nego ya 80 bayar oh, 80 bayar tuh 2011 mobilnya <laughs> bagus banget wow teman-teman 80 dikasih woi benar bener, bener ini sama Bang Ajo rekomendasi banget baik secara unit apalagi seharga ya eee, kita ya. lagi promo-promo untuk tahun baru tahun eh. baruan biar teman-teman ya. semuanya tahun baru bisa pakai mobil bisa pakai eee. mobil bagus banget Jo, pakai kreditnya bisa jok paket kredit bisa cuman okay. uh, yang ini belum dihitung ini kreditnya ditungin. pastinya lebih murah pasti betul-betul ya, betul. karena kita dari harga kredit betul ke cash itu kita kredit cash sama bang betul tapi yang penting mau kredit pun pokoknya kita tuh ke cash aja tuh itu dia tuh teman-teman kurang apa lagi bener-bener sangat jujur kalau kalau bisa ada leasing syariah lebih bagus nah iya iya iya bener-bener bener, bener, bener. Paling gak beda-beda jauh sama pipi aja ya nah. kan apb kan sembilan tuh ya. ini 80 ya nggak beda-beda jauh lah ukuran gak saya gak beda, -beda jauh lah Paling dua ratus ribuan ansurannya Aa. bedanya ya. Nah selanjutnya ada Mazda nih. Mazda danam Mazda danam Tahun berapa nih Jo? Dua ribu Wow masih mentereng banget nih. Iya. Itu. Mazda 6 dua ribu Metik ya? Metik. Nanti. Pajaknya di bulan Juli 2023 ribu dua berpelat genap alamat SNK Daerah Tangerang Kota atas nama Perorangan. Perorangan. Warna putih. Wow. Kilometernya berapa? Kilometernya sekitar Rp25.000an Rp25.000an, jarang banget dipakai ya. Berarti ini udah 3 tahun Per rp 5000 ya, setahunnya ya setahunnya. Masih sangat minim loh teman-teman. Harganya berapa, kira-kira? Rp4.90.000 -kira? deh Rp4.90.000? Ya. Tuh, teman-teman Mazda CX-6 Mazda 6 tahun Mazda 6 ya, oh ya, deh, sorry Mazda 6 tahun 2019 Harganya Rp4.90.000an Bagus, bagus. Tinggal ditawar aja sedikitlah paling kurang lebih ya. Iya, ada orang-orang paket... rata-rata bukannya GoPay ke atas. Betul, betul, betul. Sorom-sorom lain harganya udah lima ratus ribu jutaan. Ke atas. Paket kreditnya, Jo, paket kreditnya ini bisa DP 50 juta. Deh, DP 50 juta. Iya, tuh, teman-teman harganya setengah m, DP nya lima juta doang. Ini banget kan? Ini sama 50 aja 50 dengan... Juta. Mobil saya, apaan saya yang tadi kita review, katanya <laughs> goceng yeah. gitu loh. Iya, loh, teman-teman. Ini angsurannya kena berapa, kira-kira? Eh, itu sekitar 12 belas juta nih, Mas. Dua belas juta nih, teman 12 jutaan selama lima tahun. Oke, okay, next, selanjutnya ini ada Nissan Livina, Livina V paket kompletnya. yang tertinggi ya, yang tertinggi. Nah, ini teman-teman Nissan yang facelift dua ribu sembilan matic tahun 2019. Pajaknya di bulan Juli. Panjang 2023 berplat ganjil. Alamat SNK daerah Tangerang Kota apa eh Tangerang Kabupaten apa Sarang nih? Eh oh, kabupaten. Kabupaten. Hmm. Alamat SNK Tangerang Kabupaten atas perorangan ya. Ya. Kilometernya berapa, Jo? Di 40.000. 40.000 2019. Wow, masih lumayanlah. Tinggal harganya nih. Kira-kira berapa nih, Jo? 227 nego lah 227 nego 227 nego sama aja langsung luar biasa ya teman-teman 2019 tipe tertinggi loh bukan yang tipe standar atau menengah aja ya, yeah. ya gitu ya teman-teman nah pakai kredit aja DP 15 juta bisa nah DP 15 juta lo yeah. temen-temen lo serem lo angsurannya berapa jo angsurannya itu sekitar 5 jutaan lebih lima tahun lebih selama lima tahun ya. 15 juta loh worth it banget dapat mobil terbaru Nissan Grand Livina tipe VL tertinggi ya. 2019 Oke okay. selanjutnya CRV tahun berapa nih Jo 2019 Prestige Turbo 2019 Prestige Turbo yes. 2019 masih baru banget masih anget banget berplat ganjil alamat SNK daerah Jakarta Pusat Pajaknya di bulan Agustus 2023 warna grey, grey. atasan perorangan ya? Perorangan. Nah ini kilometernya berapa Jo? 40 ribu. 40 ribu. Nah tuh teman-teman 2019 yang dua titik satu eh, lima ya? Ini yang 1.500 turbo. 1.500 turbo teman-teman ya. Eh kilometer? Kilometer 40.000 ribu. Kilometer 40 ribu. tuh teman-teman masih sangat rendah 2019 ya sedanglah lah kurangnya ya. ya. Ini harganya berapa Jo? Orang sih jual 47-an rata-rata sih. Orang jual rata-rata empat -rata nah. Oke, Ajo jual berapa nih kira-kira? kasih lima aja, empat lima lima ya. Insya Allah sama ajo dikasih best price, best price. harganya dimurahin. 450 lima di bungkus, tuh oh, empat bungkus ya. Berarti dua puluh juta dong. Iya, ya. rata-rata showroom memang jual 470. tujuh puluh sama ajo empat lima Ambil aja langsung, ambil oh, aja oke. langsung. Apa -apa. Tuh, teman-teman yang beli cash ya, langsung ke sini. Sama nah. ajo, datang cek unit test drive saya. <laughs> pakai gede aja. Kira-kira aja, DP sepuluh juta, DP sepuluh juta lagi. Tuh, teman-teman waduh, bener, -bener. <laughs> terlaluan loh. Aduh, ngancurin pasar lo aja lo. DP sepuluh juta, DP cepet ban loh. Langsung ambil Tiga belas jutaan, tiga belas jutaan empat tahun, lima tahun, lima tahun. Iya, teman-teman. DP-nya kecil banget. Waduh, serem. Enggak habis pikir saya nggak Atau enggak usah pakai DP deh. Enggak, enggak pakai DP. Cicilan segitu. Angsuran Gak apa -apa. segitu. Wow. Tuh, dia tantangin lo, teman-teman. Enggak pakai DP, angsuran 13 jutaan selama ya. 5 tahun nih. Iya, ya, bawa pulang. Bawa pulang. Ambil data, bawa ke sini sama Ajo. Gua kasih cashback eh uh, itu sejuta. Itu lagi sejuta. Wow, Dapet tambahan lagi lo, ya. teman-teman. Kurang apa lagi lo? Benar-benar merekomendasi kalau menurut saya banget banget banget merekomendasi Oke jo, selanjutnya ya. ini ada pajero kita apa nih Dakar yang Black Piano Dakar Black Piano ya ini udah sandruk ya udah dong Black Piano tahun 2000 tahun 2017 2017 ini platnya genap ya Pajaknya Februari 2023, alamat Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. atas sama perorangan PT. Perorangan. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa Jo? Kilometer lima puluh dua ribu lima ya. puluh Masih worth it ya. ini tipe yang Black Piano yang tertinggi aja, jo, ya ya. yang warna hitam, warna edisi hitam. black. Nah ini harganya berapa Jo? Empat lima lah. Empat lima Ya, masih bisa nego Jo sedikit. Nah, tuh teman-teman Black Piano yang mobilnya bagus banget hitam semua. Ini 4 berapa tadi? 455. 455, tuh teman-teman dikasih harganya sama Ajo. Paket kredit Paket kredit 35 bisa. DP 35. Kelupa nang 10 juta. Oh. DP 35, angsuran 10 juta 10 400. Juta. 440.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Tuh ya. oh, teman-teman DP 35, angsuran 10 jutaan selama 5 tahun. Iya. Harga mobil Rp400 juta udah. loh, DP cuma 35. Udah. Hampir setengah 1/2 mobil. Benar, benar, benar. Angsurannya 10 jutaan. Pokoknya teman-teman serius datang ke sini, nego di tempat aja ya. Nego Mau ya. DP 30 mungkin dikasih maju. <laughs> 25 juga dikasih. Oh, 25 juga dikasih loh. Bener-bener oh, benar <laughs> loh mah. Udahlah Pokoknya kesini aja teman-teman. Ejo, -teman. <tif> uh, eh ini ada mobil Bante. Mazda Bante. Bante aktif. Sky aktif. Tahun 2015. Berapa? 2015. Wow, ini warnanya warna bagus ya? Iya. Warna kalem. Ini pajaknya di bulan April 2023 berplat genap alamat SNK daerah Jakarta Utara. perorangan apa Perorangan. Perorangan ya teman-teman. Kilometernya berapa Jo? 38.000. Tiga puluh delapan ribu yang sudah se-aktif, ya teman-teman. Mm -hmm. Wow, masih bagus banget mobilnya, loh. Rekomendasi mobilnya kondisinya good, grade A harganya berapa, Jo? Dua dua puluh dua ribu lima yang sudah se-aktif. Wow, masih murah. Nah, untuk pakai kreditnya ada, Jo kira-kira kredit ini. Ngu DP berapa, bang? Dap berapa sebenarnya DP segini? Suka suka aja, DP suka suka, ya. DP suka, -suka tuh kayak gimana, Jo? Gak ngerti saya, Jo. Caranya tuh gini, Bang. Ah, uh. Pak Jo, misalnya kan yeah. gue punya uang 5 juta nih. Betul, bisa dapat mobil nggak Bisa, nah. gue Tapi gue but lima juta ini, eh, uh, yang harus bisa gua keluarin cuma 2 juta ya. Bisa, Nah. Terus ada lagi yang ngomong tapi dua jutanya buat anak gua sekolah nanti <tihan> terus tapi gua gak ada duit buat DP bisa aduh aduh aduh aduh aduh jadi gak usah bingung iya iya iya pokoknya gak kebayang nama saya tuh nilai nominalnya berapa tuh yang yang bakal disetor ya berarti dalam arti kata gak pakai DP aja ya gak pake DP juga wow bisa. itu mah DP suka-suka pasukaan -suka. banget itu namanya <tuk> <tuk> luar biasa loh Waduh, ajo bener bener dah. DP sesuai budget, kantong konsumen aja. Ya, tuh, betul, betul, tinggal angsurannya sesuaikan ya. Iya, sesuaikan. Ya. Kita enggak akan mempersulit. Nah, pokoknya dia ajo. Asal itu. satu aja, jangan kau 5 Iya, Kalau kau emang saya akui enggak bisa. Merilah ya, kau 5 bukan kita ajo nggak mau bantu leasingnya yang udah leasingnya ini, wow. ah. Tuh, teman-teman, jadi jangan berpikiran gak pakai DP proses gampang. Ah, iya, gak semudah itu ya, teman-teman. Tapi paling tidak, teman-teman masih ada kesempatan untuk yang kol satu kol dua kol tiga ya masih yeah. bisa nah teman-teman ada lagi Toyota Raize. Nice. nah ini yang tipe uh, 1000 cc okay. turbo GR one okay. ton 1000 cc GR turbo one ton ya yeah. ini tahun 2000 21 tahun 2021 berplat ganjil alamat Jakarta utara atas nama perorangan perorangan Pajaknya panjang banget, Agustus 2023 Warnanya kuning, wow Warnanya cerah banget, bagus banget Yellow ya? Bener eh. Jo, ini kilometernya udah berapa? 11.000 11.000 loh temen-temen Jarang banget dipakai Waduh, 2021 Ya makanya udah keder ini Berapa duit nih Jok, harganya Jo? 2.50 nego 250 nego, nego keras, nego halus, nih. Nego aja, nego aja tuh. Pokoknya Tapi jangan keterlaluan. tuh negonya ya, teman-teman wajar. yang wajar sesuai dengan harga pasaran. Ya. Pasti dapat rezekinya, teman-teman. Rezekinya ajo, ya. Pakai kreditnya, Jo. DP 21 DP 21 Ya, angsurannya lima ya. koma enam, lima tahun. Ya. Jo, DP-nya bisa nego lagi gak? Jo, berapa tuh? Ditantangin berapa tuh? sepuluh juta jo barangkali 15 lah 15 tuh teman teman ya dikasih dp-nya 15 juta angsurannya disamain <laughs> sama aja dikasih lagi etol ya Ser seribu khusus mobil premium khusus mobil premium <laughs> khusus pajero tapi <PRP. laughs> pokoknya ngomong aja dah ke ajo dah ya. nah, yang penting datang dulu ngobrol ya. dulu ketemu dulu jo, jo, ya. atau nanti saya kasih sepeda hmm. atau handphone uh, gitu. teman teman mesin cuci banyak bonus yang ditawarkan sama Ajo. Teman-teman tinggal datang ke sini, tapi ya. sebelumnya WA dulu. WA dulu. Oke, Jo, selanjutnya. Nah, ini ada mobil Bos Bos nih. Ya, mobil Bos Bos Mercy Mercedes tahun berapa nih? Jo, dua ribu tipenya C dua delapan cc. C dua delapan cc ya. 2009 automatic triptonik ya, terata ya. Ini berplat genap. Alamatnya daerah Depok ya, teman-teman. Pajaknya mepet tapi Jo. Hmm. Desember. Terima panjang apa? Boleh, Boleh. Panjang. Nah, tuh teman-teman, pajaknya ditantangin sama Jo. Desember tahun depan, teman-teman. Berplat genap atas nama perorangan ya. ya. 2009 harganya berapa Jo? Eh kilometernya berapa Jo? Paling antik nih. Oke, tujuh puluh ribu, tujuh Gila, bener, jarang-jarang <laughs> loh. Mercedes-Benz c, c, c, c dua c dua c dua ya teman-teman. Ini kilometernya 70.000 di luar dugaan loh, teman-teman. Dapat mobil antik, iya. <laughs> Ini yang tipe paling tingginya, ini paling tertinggi ya. Iya, Jo ini body-body ada ripper? orisinil, orisinil semua. Wow, harga yang ditawar pun ditawarkan pun nggak terlalu mahal ya? Iya. Berapa tadi? Rata-rata orang buka sih dua Boleh dicek di OLX atau Tuh. di website Pak Oke, saya dua ratus sepuluh ya. ya. Tuh dua masih nego ya? Nego. Udah 210 dan di bawah harga pasaran masih juga dinegoin. Wah, wow. ekspektasi luar biasa paket kreditnya juga ada ada paket kreditnya itu kalau ini sih kalau untuk sekelas Mercy yang nggak mungkin dp5 -DP juta bener karena mobil Eropa ya Mobil Eropa mobil Eropa nah, ini DP 40-an DP 40 juta 40 juta angsurannya angsurannya itu sekitar tiga koma-an tiga koma empat tahun lima tahunan tahun, tahun, ya? empat tahun 4 empat tahun DP 40 juta langsung tiga tiga lima tiga jutaan ya teman-teman ya. selama empat tahun masih sangat worth it ya teman-teman Kalau menurut saya ini mobilnya Mobil paling bagus Yang pernah saya lihat yang ada stoknya di sini Karena apa? Masih orisinil Body-bodinya Kilometernya pun masih 70.000. ribu Dah kesini aja langsung Oke ini ada lagi Mazda Cek Berapa nih? Cek 5 cek GT 5 GT, GT. Dia sudah sekarang belum? udah sudah aktif ya udah yang flash lift, yang giginya tuh udah lurus Oke betul nah ini yang tipe cek 5 GT yang flash lift ya ya tahun 2014, 2014. ini trip tonic teman-teman biasanya kilometernya, ya. berapa, kilometernya sekitar 90.000 90.000 2014 masih sangat worth it pajaknya di bulan Maret 2023 berkuat ganjil alamat SMK daerah Jakarta Barat. Ini perorangan ya? Sendiri. Tuh teman-teman perorangan cek cek lima ya teman-teman 2014. Harganya Jo? dua tiga nego deh. 230. puluh ya. Nego. Cek 5 2014 230 nego. Dia udah sunroof semuanya udah ada ya. Udah. Iya tuh teman-teman ini yang tipe tertinggi loh teman-teman. Iya. -teman. 230 juta nego ya tuh paket 27 kira DP 20 DP 20 angsurannya angsurannya tuh sekitar 5 kecilan angsurannya 5 kecil selama 4 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun ya teman-teman DP 20 angsuran 5 juta kecil ya dikali 5 tahun pokoknya kesini mobilnya bagus harganya bagus Pajero ya Dakar apa exit Dakar Dakar Pajero Dakar warna putih tahun berapa nih Jo? 2017 2017 Dakar 2017 4x4 4x2 4x2 nah teman-teman Pajero Dakar 2017 4x2 warna putih bertransmisi otomatis, diesel. ini alamat SNK daerah Jakarta, Jakarta Selatan berplat ganjil Pajaknya Juni 2023, warna putih. Kilometernya berapa, Jo? 30000 ribu. 30000 ribu, teman-teman, 2017. Wow, bener-bener grid. Kalau ah. menurut saya. <laughs> iya, mobilnya. Waduh, bagus. Bagus banget. Kilometer 30000 tahun 2017. Ini atas sama perorangan, PT? Perorangan. Perorangan. Ini ya, teman-teman, atas sama perorangan 2017. Harganya berapa, Jo? masih berapa ya 440 deh 440 ya uh, temen-temen Wow di harga ini 440 masih bisa nego ya jo ya nego pokoknya teman-teman dikasih nego sama ajo harga ini sudah murah loh kalau menurut saya harga ekspektasi di luaran masih di empat setengahan ke atas ya rata-rata ya. ya oke untuk pakai kredit aja kira-kira dp35 angsuran 9jutaan lima tahun 35 angsuran 9jutaan selama lima tahun ya. Murah ya teman-teman, rata-rata DP gocap loh, angsuran segitu. Ini DP 35. Murah-murah. Oke, worth it. Apalagi nih, Jo? R3 Dreza. Iya. Tahun 2000 berapa nih, Jo? 16. Tahun 2016. Matic manual? Matic. Dresa, Dresa bensin apa diesel? Bensin. Bensin ya. Nah, teman-teman, Dresa bensin 2000 16, 16, 2016, 2016, warna putih, bertransmisi otomatis, pajaknya Desember, ya, Desember, tergantung nih mau panjang apa mau pendek, mau maju, <laughs> <laughs> Jo, pe, mau panjang apa pendek nih Jo kan gitu, nah, iya. ya teman-temannya, long time short, time long ya. time atas short time, <laughs> benar, benar, benar, berplat ganjil ya teman-teman, alamatnya Tangerang Kota, atas nama perorangan nih ya, Jo. Perorangan kilometernya berapa Jok 90.000 90.000 2016 tipe Matic Wow masih bagus ya Dresa mobilnya masih worth it 90.000 harganya berapa Jok 173 nego 1733 masih nego 2016 ya, ya. 16. paket kreditnya Jok paket kredit DP 10 jutaan angsuran sekitar 4,5 tahun DP 10 juta angsuran 4,1 selama 4 tahun ya empat koma 4, koma 4, kecil, 4, koma menengah lah, 4, menengah ya, yeah. <laughs> datang aja ke kesini dan nego aja, iya, yeah. mau nggak pakai DP juga bisa, Mas Ajol ma. iya loh, aduh serem loh Mas Brio, tipe <laughs> RS, RS, tahun 2016, 2016, Brio RS 2016 berwarna silver, metik ya, metik, metik, pajaknya di bulan Januari alamat SNK Jakarta Pusat platnya ya. ganjil atas sama perorangan ya Jo. kilometernya berapa Jo? 80.000 80.000 80 tuh ya teman-teman beri RS 2016 16 warna silver bagus banget kilometernya 80.000 ya teman-teman 2016 masih cukup bagus kilometernya gak terlalu gondrong harganya berapa Jo? untuk tabang berapa nih harganya ini? nah, nah Kasih juga kisi-kisinya berapa penduduk hmm. tamam pasarannya? Berapa ya Jo ya? dua ribu rs kira-kira berapa? enam belas tujuh kali. Iya. 2016 belas ini? 2016 ribu belas berapa ane? Berapa kira-kira? Kasih harga terbaik ya? biasanya rata-rata abang kan sering review nih. Bener? Iya kan berapa? Nah, aja mau jawab berapa aja? satu tiga lima. Satu? tiga lima. Ini bener. Ya, iya. satu tiga lima. satu tiga lima bungkus. Brio rs? 2016 2016 belas. dua ribu enam belas? Ya bawa pulang. 135 135 pasti nggak pakai DP lagi deh. bisa, bisa. Okay. <laughs> oh, gila nih Ini orang gila bener-bener gila nih. Kalo, kalo kata saya teman-teman ya Brio RS di pasaran menurut saya paling serendahnya 150-an ya 50-an 50-an teman-teman Brio RS loh. 2016 ya dia jual 135 <laughs> kilometer Rp80.000 nah. ya. orang 80 ribu. marah nggak sih ya, makanya nggak ngerti saya nah ini kilometer udah harga udah 135 pakai kreditnya nggak pakai DP Angsurannya kena berapa Jo? angsurannya itu kalau nggak salah 5 tahun itu sekitar 3,8 yakin lu iya Dia kan nggak ketemu loh. 5 3, tahun Iya. bener tahun. ketemu 3, itu ketemu. Ini kan pakai Wallet Finance. Oh. Resi paling murah. Iya iya. iya. nggak bisa satu bursa pakai Wallet Finance cuma ini doang. Teman-teman mau ditantangin mau pakai cara apa? Nah, iya. <laughs> mau ngambil mobil ini dengan cara apa? Ah, Tinggal datang aja. Iya. Mau cash kasih harga terbaik. Betul. Mau nggak pakai mau, DP, enggak DP juga boleh. Betul. Silakan. Betul betul. Aduh udah benar orang gila nih yang satu <laughs> Apalagi okay. yang ngambil orang Padang gua antar ke Padang. Nah, itu dia tuh benar-benar <laughs> luar biasa loh ya, teman-teman. Sigra. Ya. Tahun berapa nih, jo? 2018. 2018 Delux R. R Delux. Sigra R Delux 2018. Mm -hmm. Warna grey, Matic manual. matic R Delux matic Pajaknya di bulan Juni 2023 berplat alamat SNK Jakarta Pusat teman-teman kilometernya berapa sih? 42.000 42.000 Wow bagus bagus bagus 2018 Arsama sama perorangan bertransmisi otomatis warna gray paket kreditnya Jo DP 6 juta DP 6 juta asuransi 3,3 3,3 tahun, 3, tahun. Yes. murah loh teman-teman di sini loh Kayaknya enam agak ini ya lima aja deh. lima oh, aja. Lima nah, aja, aja. aja lo. Teman-teman. Kayak ganjil-ganjil mau... bagus bagus. Gitu. Iya benar-benar. Teman-teman mau nego ganjil lagi boleh. Langsung <laughs> aja aja. Aduh aduh. Tadi kilometer berapa cok? Kilometernya empat puluh dua ribu. Empat puluh ribu ya. Harga cash berapa? Harga cash-nya ini satu tiga puluh plus bbn Nah seratus tiga puluh juta plus bbn Ya luar biasa. Dua ribu delapan belas. Fit. Honda Freed PSD 2009 KM 120.000 PSD PSD 2009 kilometernya 120 ya, 125 nego lah 125 juta nego 2009 ya, ya teman -teman. susah jadi barangnya bener bener barangnya juga masih sangat bagus ya. ya 2009 yang tipe PSD tertinggi ya teman-teman bertransmisi otomatis warnanya hitam atas nama perorangan ya perorangan untuk pajaknya bulan, bulan 10. Oktober 2023 ya. berplat ganjil alamat SNK Jakarta Timur teman-teman atau perorangan orang perorangan Seratus juta masih bisa nego Jo? tuh dikasih nego sama Jo ini mobil jarang langka lo udah nggak dikeluarin lagi 125 masih worth it kalau menurut saya tinggal lihat kondisi sama harga ya nego langsung pakai kreditnya Jo kira-kira berapa Jo? Kreditnya itu DP-nya itu sekitar 25 ya kalau ini karena 25. udah tahun dua ribu sembilan. Betul ya. kalau makan umur ya. Nah, DP 25 angsuran berapa aja? Dua uh, 2, Dua komaan. Dua sama empat tahun. Dua berapa dua? Dua 29 Dua iya. koma delapanan lah. Dua koma delapanan, tahun. 4 tahun. 4 tahun. Empat tahun. Wih, yang bener loh. Iya. Yeah. DP berapa? DP dua DP dua Ya teman-teman, DP 25 lima yeah. ya, angsurannya dua delapanan. Dua delapan tahun. Dua Ketemu, itu nggak sampai 125 loh. All ini kalau saya hitung-hitung yeah. loh teman-teman ya, murah murah. Oke selanjutnya ada Brio lagi nih. Ya. Brio tahun berapa nih? 2017. 2017. Tipe E. Tipe E. Manual Metik? dong. Metik. 2017. 17. Sivt Metik. Ya. 2017 warna Grey. Pajaknya di bulan Juli 2023 berplat ganjil alamat SNK daerah Depok juga ya teman-teman. atas -teman. ya. Atasan perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa Jo? 45.000. 45.000 ya teman-teman masih ya. sangat rendah. Jo harganya berapa Jo? Nah ini terakhir saya nanya ah, berapa kira-kira? Okay. Berapa ya? 2017. Hmm. 14? Rata-rata nah, orang jual segitu. Tuh. 125. 125. Ya. Lu nggak salah, Jo? Enggak. Ini mah harga pajongan, Jo. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 125, 125 loh teman-teman. 2017. SCPT pajaknya panjang. Kilometernya baru berapa tadi? 45.000. 45 Kalau ada yang jual 125, gue beli juga. Bener gue jual cuma dia 125. beli berapa ya? Gue bingung. Nah, rahasia perusahaan, hmm. bro. Teman-teman semua ya, ini saya kasih bocoran untuk mobil ini: berioduk E eh, CVT dua pasaran showroom beli itu 120 an Iya, bisa 122 bisa 125 Bahkan dia jual 125 bro. Jadi jangan dinego, please. <laughs> Harganya bener-bener masuk akal kalau di sini. orang gila soalnya. <laughs> <laughs> luar biasa. yang penting jalan, iya. yang penting berkah. betul betul betul. nggak penting bang, naik naik yang penting jalan betul, aja terus betul, orang bang. senang kembali ke kita betul. udah. iya amal bang. kita mikir profitnya berapa yang dia dapetin gitu loh. <laughs> luar biasa. tapi kalau udah bicara tadi ya udah. nambah doa berkah aja ya. amin amin. oh amin. ya teman teman gak usah khawatir, pokoknya beli di Ajo, di One Auto Gallery bersama Ajo langsung, pokoknya dikasih harga spesial ya. yang enggak ada ditemuin di seorang manapun sama teman-teman. <laughs> Oke Oke ada lagi nih terakhir. Uh, terakhir yang lain tiga itu udah laku semua udah laku semua ya. Oke okay. ini pajero tipe exit-exit 2010 2010 ah. exit 2010 metik ya metik warna silver pajaknya di bulan Agustus 2023 berplat ganjil alamat SNK Jakarta Timur perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa, Jo? Kilometer 140.000. 140.000, wajar ya teman-teman, tahun 2010. 10. 10. Tipe Exit. Warna silver, kondisinya masih bagus, bahan-bahannya pun masih bagus. Tipe udah LCD. Tipe udah LCD. Udah Android oh, ya. Android, ya benar bener benar. Udah bagus ya. Untuk interior nggak usah diraguin lagi, eksteriornya pun masih sangat bagus mulus, teman-teman. Harganya berapa, Jo? dua ratus lima nih dua ratus lima dua ribu exit murah lo teman teman orang jual sih dua lima belas benar benar benar kita dua ratus lima nih pajak panjang ya. bulan delapan agustus 2023 lo bro luar biasa warna silver mobilnya juga bagus ya. kilometer segitu mah worth it ya worth it. 2010 karena udah 12 belas tahunan mm -hmm. lo teman teman jo Hmm. Pakai kreditnya berapa? DP berapa main Tuh ditantangin lagi, nggak ngerti gua ketemu orang gila ini. DP 10 juta boleh? 10 juta. <laughs> ya. Harga 205 juta masih nego, dikasih DP sepuluh juta. Waduh, luar biasa. 10 juta lumen, ini mah bener-bener dah. 10. 4 tahun angsurannya goceng. Ya, goceng ke atas. Goceng ke atas. Ya. Itu goceng... DP-nya bicara 10 juta kita. DP sepuluh juta. Gocengnya goceng tengah-tengah kali ya. Agak tinggi dikit. Agak tinggi dikit. Nah, hampir ya, sampai enam sih, tapi masih 5,8 berapa gitu oh. Kalau lebih detailnya datang sini aja. Estimasi 5,758 an, empat ya. tahun ya. Hmm. Tuh teman-teman, DP ceban, ketemunya segitu. Kalau menurut saya sih masih worth it. Kenapa Yang dibeli mobilnya pajero exit ya. 2010 Dua kondisi masih bagus, masih ganteng, ya? masih luar biasa, masih sangat layak pakai. Waduh, bener-bener ketemu orang gila dah hari ini, saya. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan dari review showroom. Stok showroom ini bisa merekomendasi teman-teman. Yang satu ini bener-bener lah, -bener, aduh, jauh di bawah harga pasaran. Jo ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Iya, kalau misalnya teman-teman mau datang, misalnya ada seenggaknya, misalkan bukan masalah kekurangan budget, mungkin ada untuk keperluan lainnya. Betul. Nah, di sini kita bisa kasih solusinya. Oke. Okay. Gitu, rumah ngontrak juga bisa di sini. Nah. KTP daerah bisa, eh, uh, kecuali harus berdomisili. di sini ya. Kalau berdomisilinya di luar kota, luar kota mungkin DP-nya beda, DP nya beda. tapi bisa kita urus dan mobil datang sampai... selamat sampai tujuan. Untuk pesanan online, bisa ya, bisa. bisa online gitu bisa. ya, bisa kita luar. terpercaya kok. Gitu betul. Yuk, bisa enggak? barang kalian yang luar kota menyamakan palingnya sedikit itu bisa tergantung wilayahnya Tergantung wilayahnya. Tergantung ya. wilayah Iya ya, benar-benar. Teman-teman memang tergantung wilayahnya kembali ya. daerah mana yang akan di sana. Oke okay, itu aja bang. Oke okay, betul. Hmm. Ya teman-teman kurang lebihnya mohon maaf oh, apabila soalnya. ada salah-salah kata. Saya adalah auto untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.